Perhatikan pergerakan emas sedang berkonsolidasi. Secara umum, bias harian pergerakan emas US diterlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di bawah area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.782,04 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.787,50. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda, silakan hubungi 081.